Malam? Eh, mana kan tempat polisi? Malam ni rumah dulu deh. Oh, ada sini. Eh. Nanti malam nih eh, bah. Eh, rumah bintang. Eh, oh, penggapmu. Takut oh, lah. Aku oh, dibuat kek. Ay sama -a -a. Ay. Ay, ay, Motor ra baik tinggal di market Ay ini motor dia ha Beto pulih Eh, hey, tambah! Jangan, itu kamu! Hah. Itu juga, kamu. Eh. Nah, Dudeknya tidur lagi. Ah, mati! Cepat. Dudududududu kita mati di dalam lad ya ya yang pasta capek, oh, Oh aku dengan rumah kamu. boleh Hah, ada Let me in. Let me in. Let come in. Let me. Tidak muat, ini? Ma on Japan Tempat tinggal Oh, hmm, dia enggak mau lomba. Oh, dia tuh enggak mau lomba. Lomba ya, hmm. ya, hmm, Takut sama Dudu. Iya. Enggak bisa